Dan nanti kalau sampai usul pegi pinter, pulau berkali-kali berharap sama wa ta'ala Supaya malaikat mencatat kita roket atid itu pakai ilmu usul fegih, Jika kita ini orang hebat, Cuma malaikat itu pakai usul fegih, sampai turu, turu barisak turu sampai jam 5, Ini gue ditulis, Hada tarokata alum, Hada tarokata hedjut, Ini ninggal belajar, Ninggal tahajud ninggal witir, Tapi ditulis niatan, Hada tarokal al <laughs> jadi kok ditulisnya ada tarokal mahasiyah pulang dugem yora, dumenan yora, nyopet yora ngerasani yora, umpajan turu nah sehingga naumul alim ibadah ya di sini tidurnya orang alim tuh ibadah karena anak melek itu tarung tenang sampai kangkang misalnya meleknya ke HP mungkin bawahnya ingin melihat gambar yang nggak bener ingin melihat hal yang enggak bener tidak turun kan? Ya sudah selesai. Gak perlu bertarung. Saling sampean wong kota, ono dangdutan, kepengen delok. Tidak sampean turun, tang itu terus Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikiru, Boten ada taro kata had juga, tapi ada taro maaf, siap. Nah di sini penting yang ngaji usul peti. Usul peti itu ilmu yang nekuni itu sehingga dalam ilmu usul pekeh, di kitab lubul usul kita tadi juga menghadiah itu sobi kitab al-mustaswa karangan Imam Ghazali di si usul il itu ada teori yang mengatakan mubah itu udah ada wajib ada yang melakukan diganjar yang meninggalkan dosa haram ada ini mubah itu udah ada alasannya Misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagungan, 10 meter ini jagungan itu mubah. Alasannya pulau masih ingat betul, kita perlu pilu seling. Karangannya Zakaria, alam sorry. itmamin min mubah, Ilawaya, tahap pokok, biji, tarku, haro, mimma. -kang sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan ke 70. Maksudnya ben ngerti lah, nah, sampean gak salah nudang orang gitu. oku bihi tarku haro mimma fa ya tahaqoku bi sukun tarkul qatli wa minat wa tarkul qatl da ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman wale sak roh kula niku mbakmu niku ya tak jagongan mbek bapak niku suwengi-suwengi kiai-kiai lirboyo kiai peloso ku abis nangane jagongan gojlo santri buyun suwengi-suwengi karena ketika kita guyon konco kiai, itu artinya agak guyon perempuan nakal, tidak guyon di tempat mak, siap. Wih, wu setan pusing. Botol pusing nih. Mestinya setan tuh inginnya semua orang asyik dengan maksiat Ternyata ini asyik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kuing sebungi rokoan, misalnya kangkang sebungi rokoan cerita, cocokan melarat. Gitu. Biasanya kangkang itu cocokan melarat. Gitu. Contoh kan radit dua, dua aku karya sepuluh, aku malah karya lima, semoga contohkan itu. Gak ilmu gak, ternyata apa nanti ya apa lima aku setolong ratus dari Tapi ini nanti, kalau malaikat pakai usul peki, itu ngetungnya itu ihtimam amrin muhimin. Ini orang mikir sesuatu yang penting, dan orang ini taruh kalma asia, orang ini meninggalkan nubu mak jika kau lihat mbak, kau lihat mbak beribadah. Saya sering di sinetron sini trancing rajilah silem. Tapi sudah dia nasehatnu no setruk, posing. Karena apa ketika Nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hati hil ardo kolaku hawwah, wahati hil jibal kolaku hawwah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya sahabat, pakai nasab saja supaya jadi maful Babi istighol, hadir di kolaku Allah, wae di larto kolaku Allah, wae ada sama atau hadir sama kolaku Allah, wae di bihar kolaku Allah. Nanti setelah orang itu ekror semua diciptakan Allah, itu setan memprovokasi, Faman kolaku Allah. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal-usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan